Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. semoga Ustaz dan keluarga beserta umat Islam dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin bertanya, apakah kalau so sudah terawih masih boleh tahajud? Ya Allah khair, Ustaz wa sekali lagi kembali ke mandhab tentang berapa maksimal jumlah terawih yang antum rajihkan. Kalau saya dengan keterbatasan ilmu saya, saya lebih condong ke pendapat mayoritas ulama, empat imam Madhab Malikiyah, eh, Hanafiyah, Syafiyah, dan Hanabilah, dan banyak sekali para ulama khususnya ketika kita tidak bisa sepanjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kata Sheikh Saleh Al Usemi salah satu ulama besar beliau mengatakan taraweh yang terbaik adalah taraweh yang mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gimana caranya tulul rokaat bacanya panjang-panjang dan rokaatnya sedikit maksud sedikit berapa sebelas